Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, alak. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Subhanallah. Enggak gerak. mulai. bisa menjadi umat yang berbakti. Bantan, mulai. Cantik siapa? Pohon melati di tepi perigi Rasulullah junjungan mulia Allah suka indah hadap kanan gerak Kami dari SD Negeri 28 Membalong mengikuti pawai Tarub dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk mendapatkan predikat takwa. Tawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh kasih tepuk tangan buat A 03. Dari SD Negeri 27 membalam Yel-Yel mulai Ya Tarim, Ya Tarim Ya Tarim, Ya, tarim, ya tarim. Hadap kanan rat Bisa datang Siap, gerak. Hadap kanan, drag. Jangan lupa, gerak. Ya. Maaf, gitu. Geser, geser. Apa, Geser. duduklah salah kub yang allahumma labbai labbai labbai ka syarikalaka labbai innal hamda wa nikmata lakawal allahumma labbai Labaikallah syariki kala kala baik. kunya Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum Maulid ini beraksi ikut gerak jalan antar RT untuk tujuan sirah turami demi ukhuwah islamiyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami dari RT2 ingin menampilkan <tuk tangan> memberikan baju di hari ulang tahun kekasihku kan jangan <tuk> membaca Alquran quran bermanfaat dunia maupun akhirat karena <tuk tangan> jadi warahmatullahi wabarakatuh kami perwakilan dari RT 04 akan mempersembahkan sebuah lagu satu syawal mari oh mari